Tinggal bikin taplin aja. Ayo guys lihat guys. Uh, by the way ini dalam rangka apa ya kok difoto wulu gundul ini. Insyaallah peringatan kolfis habisan kali ini ini kayak gini ya. Adik banget ini kali ini. Seken, bikin enggak pengen aja gini nih. sama lagi dengan Loren Jenner barber tapi kali ini Lorennya lagi penghabisan. Tuh. Ini sudah selesai. Tinggal bikin caplin aja. <laughs> Ayo guys lihat guys. Kelihatan menghilang kan? <laughs> Oke okay banget, lihat guys, lihat guys, lihat guys. Lari posisi, cari posisi. Lari posisi. Lari. Cuma ahli barber yang pernah mengalami kayak gini guys pernah bikin kepala orang jadi pelontar itu ahli banget itu pekerjaannya jadi paling suka nih, nih. loh nggak selesai <laughs> bersihkan guys ini sikat apa ya ya sudah bagaimana ini guys bagaimana rasanya mantap mantap di mana pertama kali berjuang <laughs> Cukup umur-umur kali ya? Iya Baru pertama tamat kami dulu buat ya Gak, tamat Hai, bersih Ecolong Tinggal di alih sini Habisin, Mak? Sekali ya? Jol <laughs> Hahaha sana di sana <laughs> uh, by the way, ini dalam rangka apa ini mas? So, dipotong bundel ini. Insyaallah pendidikan Polri, pendidikan Polri. Capa, catam, capa, ditumbai. Gimana pendidikan di mana? Sdn Poldas Tim, Polda Jatim pasal tempat di mana? Sama tempat itu ya. Tetangganya rumahnya Loren naruh pendidikan. Hehehe berangkannya kapan nih? Sabtu hari Sabtu bisa ya sekarang hari Kamis, besok Jumat Sampai suruh. oke, selamat menempuh pendidikan untuk menjadi anggota Polri nah, setelahnya itu akan menjadi pengawal negara mengamankan negara hingga ke titik akhir Indonesia oke, selamat untuk menjadi anggota Polri -nya. Terima kasih dan ya sudah menonton. penghabisan oh, kali ini ini kayak gini lho. Atik banget ini, kagak nih. Tahan, bikin enggak pegang eh gini nih. Pegang gini. Oke <tuh>, banget ini guys. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton kontennya Lauren untuk kali ini. Semoga guys saya banyak ada keberkahan ya. Okay. Allah Subhanahu wa taala. Lauren lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good luck. Kenapa mas kepalanya dipegang botong Paling pertama kali penasaran Penasaran kenapa? Paling pertama kali duduk uh, gitu ya Gimana rasanya? Lucu <laughs>